Merdeka berarti bebas, bebas dari penjajahan, bebas untuk mengolah, bebas belajar, serta bebas dari ancaman apapun, termasuk berpendapat. Di samping kita bersenang-senang merayakan hari kemerdekaan, cobalah menoleh pada saudara kita yang belum bisa merasakan kemerdekaan jauh di sana. Apa yang sedang mereka rasakan sampai detik ini, atau bahkan sudah tidak bisa merasakan apa-apa. Meskipun terdengar menyeramkan, tapi yang menjadi persoalannya adalah kenapa itu bisa terjadi. Sedangkan organisasi perdamaian sudah sampai setingkat internasional, yang seharusnya setiap negara sudah mendapatkan hak kemerdekaannya, di mana letak kesalahannya. Sebelum sampai ke situ, mari kita pelajari dulu kenapa sebuah negara bisa dikatakan merdeka, apa saja persyaratannya, serta bagaimana caranya. Syarat yang pertama yaitu syarat konstitutif, yaitu wilayah, penduduk, dan organisasi untuk memerintah. Ketika syarat utama itu memang sangat penting dalam membangun sebuah negara, karena ia memang tak mungkin jika satu dari ketiga komponen tersebut masih belum terpenuhi. Lalu, yang kedua yaitu syarat deklaratif, yaitu pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain yang juga berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Hmm, makanan apa itu? De facto dan de jure merupakan arti dari bahasa latin, de facto berarti nyata, dan de jure berarti hukum, yang berarti sebuah negara yang merdeka harus diakui secara nyata maupun secara hukum. Setelah memenuhi persyaratan, kemudian bagaimana cara untuk mengakui sebuah negara? Cara yang pertama atau cara primer, yaitu mengakui wilayah asing tak bertuan untuk dijadikan sebuah negara Namun masalahnya, seluruh wilayah di dunia ini sudah diakui oleh hampir dari 200 negara yang sudah terdaftar pada BBB Yang kedua atau sekunder yaitu penaklukan wilayah seperti yang dilakukan oleh Adolf Hitler sepanjang Perang Dunia Kedua atau melakukan pengakuan kemerdekaan seperti yang dilakukan oleh negara tercinta kita ini namun, cara penaklukan tersebut bukanlah cara yang baik untuk dilakukan. Karena jika gagal, maka kita akan dituntut dan dikenai hukuman karena dianggap telah melakukan perlawanan terhadap negara tersebut. Jadi intinya, kenapa sebuah negara bisa dikatakan belum merdeka? Jawaban yang paling tepat adalah belum memenuhi persyaratan baik secara de facto maupun dicuri, yang disahkan oleh PBB serta negara-negara lain.